Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama kunci jawaban halaman 51, 54, 55, dan 56 Pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik sekarang langsung saja kita ke halaman 51 Pertanyaan pertama: Mengapa dayu batuk-batuk? Jawabannya: Dayu terbatuk-batuk karena menghirup udara kotor saat mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap dan hitam. Pertanyaan kedua: Mengapa kita merasakan nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawabannya: Karena pohon adalah penghasil oksigen. Tetapi, jika kita berada di bawah pohon pada malam hari, malah akan membuat kita susah bernapas. Karena, pada malam hari, pohon tidak menghasilkan oksigen, tetapi mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 54. Di sini ada kata tanya, kemudian pertanyaan, dan kemudian jawaban. Kita sudah diberikan contoh, misalkan contoh yang pertama di sini adalah, apa penyebab asap di Riau? Nah, untuk 2, 3, 4, 5, nanti kita buat pertanyaan dengan kata apa, kemudian juga kita jawab di kolom jawaban. Baik, langsung saja kita buat, untuk pertanyaan pertama tadi sudah kita lakukan, sekarang kita buat untuk pertanyaan kedua. Apa penyebab Asep dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya Apa nama satelit milik badan antariksa Amerika Serikat Satelit milik badan antariksa Amerika Serikat bernama satelit Terra dan Aqua Pertanyaan ketiga apa yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Jawabannya Angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau Pertanyaan kelima Apa nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran? Jawabannya Nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran adalah debu dan karbon dioksida. Sel selanjutnya, di bawah pertanyaan apa tadi ada pertanyaan siapa? Mari kita jawab untuk 2345. Baik, langsung saja kita kedua. Siapa yang mengungsi ke kota bukit tinggi? Jawabannya asep, dadan, Mohanda dan keluarganya. Pertanyaan ketiga, siapa yang tinggal di kota Bukit Tinggi? Jawabannya, Sanak dari Asep Dadan Muhandra. Pertanyaan keempat, siapa yang dikhawatirkan oleh Asep Dadan Suhanda? Jawabannya, kedua anaknya yang masih kecil. Pertanyaan kelima, siapa yang memantau dan yang memiliki satelit Tera dan Aqua? Badan Antariksa Amerika Serikat Berikutnya kita akan menjawab Kata tanya di mana dan bagaimana Baik yang pertama adalah di mana Pertanyaan di mana Kebakaran hutan terjadi Jawabannya kebakaran hutan Terjadi di lahan Sumatera Selatan dan Jambi Pertanyaan kedua Di mana asap pembakaran tersebut Akan bertumpuk Asap tersebut akan menumpuk Di Riau Pertanyaan ketiga, kebanyakan penduduk Riau lebih memilih tinggal di mana? Jawabannya, kebanyakan penduduk Riau memilih tinggal di rumah saat terjadi kabut asap. Pertanyaan keempat, di mana rumah Asep Deden dan keluarganya? Jawabannya, Asep tinggal di kecamatan Tampan. Sekarang kita akan menjawab di kata tanya bagaimana Mari kita jawab Pertanyaan pertama Bagaimana upaya penduduk riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawaban Sebagian penduduk riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap Pertanyaan kedua Bagaimana suasana kota Pekanbaru pada Selasa pekan lalu? Jawabannya: seantero kota diselimuti kab kabut. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi, pagi itu? Jawabannya: pagi itu keadaan jalanan di Pekanbaru lengang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau? Jawabannya, asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau karena terbawa oleh angin. Pertanyaan berikutnya, kata tanya mengapa? Kita langsung saja isi ya. Untuk pertama, mengapa langkah meninggalkan Riau? sementara waktu dianggap tepat jawaban langkah meninggalkan riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke riau pertanyaan kedua mengapa asap pembakaran berbahaya asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia pertanyaan berikutnya Mengapa di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi karena indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Pertanyaan keempat mengapa Asep Dadan Muhanda pergi keluar kota jawabannya Asep Dadan Muhanda pergi keluar kota. Karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil Sekarang kita akan jawab di ayo renungkan Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor Atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman Jawabannya di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman Tanaman ya Dikarenakan bersih udaranya belum terlalu tercemar oleh asap baik asap kendaraan maupun asap pabrik Berikutnya, apa alasanmu memilih jawaban di atas? Jawabannya, karena di desa yang banyak pepohonan Sekarang kita akan jawab di halaman 56 kerjasama dengan orang tua di sini ada empat pertanyaan yang perlu kita jawab Kita akan jawab dari yang paling atas dulu Pertanyaan paling atas Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jawaban, iya Karena di sini masih banyak tumbuhan dan pohon-pohon yang dijaga Pertanyaan kedua jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Jawaban, adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang menghasilkan O2 atau oksigen dan tanpa adanya polusi udara. Pertanyaan ketiga, jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Jawaban, karena banyaknya asap polusi publik kendaraan bermotor. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menanam berbagai tanaman. Salah satunya adalah tanaman menanam tanaman lidah mertua. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jawabannya, menanam pohon yang dapat meresap udara dan memperbanyak lagi menggunakan bahan bakar alternatif. Membuang sampah di tempatnya, menanam berbagai jenis tanaman atau bunga, rajin membersihkan pekarangan rumah. Nah itulah yang kita jawab pada video kali ini.